kita uh, mengetahui materi bab 1 dan bab 2 yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan tiga dimensi. Nah, uh, kita berikan pengertian dulu apa sih yang dimaksud dengan karya seni rupa 2 dimensi? Nah, karya seni rupa 2 dimensi adalah karya yang hanya mempunyai panjang dan lebarnya saja. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, contoh dalam karya seni rupa 2 dimensi itu adalah itu adalah kain batik, terus poster, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan kalau untuk pengertian karya seni rupa tiga dimensi, yang membedakannya itu adalah kalau karya seni rupa tiga dimensi, dia itu mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, contohnya kalau karya seni rupa tiga dimensi, contohnya itu uh, guci ya. Nah, guci. Kalau kalian lihat di belakang. Nah itu kalau kalian lihat guci itu kan dia bentuknya eh, seperti tempayan ya seperti tempayan dan dia itu kita lihatnya bisa lihat dari berbagai arah karena dia gambarnya itu ada di depan, ada di belakang, ada di samping. Nah kita bisa lihat dari berbagai arah. Nah sedangkan kenapa dia juga disebut dengan karya seni rupa tiga dimensi karena dia di dalamnya itu mempunyai tinggi. Nah tinggi di dalam guci itu ada berapa misalnya tingginya itu sekitar berapa sentimeter. Nah ataupun berapa meter. Nah, begitu. Nah, kalau untuk uh, seni rupa tiga dimensi, dia juga uh, di dalamnya itu dia mempunyai ruang. Nah, kalau kalian perhatikan, guci itu kan dia perlu berbentuk seperti tempayan, ya. Nah, dia itu memiliki ruang di dalamnya. Di dalamnya itu kita bisa, misalnya, itu menghiasnya dengan bunga, kah? Atau apakah dan, sebagai, dan sebagainya Nah, itulah yang, yang membedakan seni rupa dua dimensi dengan seni rupa tiga dimensi Kalau seni rupa dua dimensi, dia mempunyai panjang lebar Nah, contohnya itu banyak tadi pas foto, terus apalagi kain, terus poster, dan masih banyak lagi Kenapa dia disebut dengan dua dimensi? Karena dia bisa dilihat cuma satu arah saja Dia bisa dilihat dari satu arah Nah, contohnya foto nih Foto, kalau foto itu kan kalian uh, lihat hasil fotonya kan secara depan saja nih kan depan. Nah, kalau uh, foto itu kan kita tidak bisa uh, secara di belakang, kita kan nggak bisa lihat uh, secara di belakang. Jadi kita fokusnya itu melihatnya ke depan. Nah, ini foto nih, nah ke depan. Nah, itulah yang membedakan dua dimensi. Nah, kalau tiga dimensi tadi dia mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan mempunyai ruang yang terdapat di dalamnya. Nah. Itulah yang membedakan uh, paneran karya seni rupa dua dimensi dengan pengertian uh, karya seni rupa tiga dimensi. Nah, baik kita lanjut lagi untuk pengertian karya seni rupa. Nah, uh, karya seni rupa itu berdasarkan fungsinya, dia itu ada dua. Baik itu karya seni rupa dua dimensi ataupun tiga dimensi. Dia itu fungsinya ada dua, yaitu uh, fungsi terapan dengan fungsi... Desain ataupun perancangan Ataupun yang biasa e, Cuma hanya memperindah ruangan nah Jadi fungsi dalam seni rupa itu ada dua Yang pertama itu terapan Terapan itu biasanya disebut juga dengan e, Karya seni yang biasanya kita pakai Nah itu yang disebut dengan Fungsi karya seni rupa terapan Atau e, karya seni rupa yang Sering kita pakai Yang biasa kita pakai Nah, kalau seni rupa perancangan atau desain nah itu dia hanya untuk memperindah ruangan saja dia fungsi dalam karya seni rupa tersebut nah contohnya kalau untuk karya seni rupa dua dimensi dalam fungsi terapan itu dia contohnya seperti kain terapan ini kan bisa kita pakai ya nah contohnya itu kain batik kain songket nah itulah yang dimaksud dengan karya seni rupa terapan itu tanpa kita sadari bahwa dia memiliki seni rupa dua dimensi Dan dalam fungsinya itu dia fungsi terapan Fungsi yang kita pakai Nah, kalau karya seni rupa dua dimensi Yang untuk hanya memperindah ruangan Contohnya itu lukisan Terus topeng Poster Dan masih banyak lagi Nah, berarti kan kalau lukisan itu kan Dia hanya memperindah ruangan ruangan tamu Ataupun kalian misalnya Uh, menempatkannya itu di kamar, kalukisan ataupun di mana kan? Nah itu kan dia fungsinya di situ hanya memperindah ruangan. Nah, jadi dalam karya seni rupa dua dimensi atau ketiga dimensi dia itu fungsinya ada dua. Uh, dia yang pertama uh, yang sering kita pakai atau yang biasa disebut dengan terapan, fungsi terapan. Dan yang kedua yaitu fungsi hanya memperindah ruangan atau yang disebut dengan uh, perancangan atau desain Nah, kita lanjut lagi untuk pengertian karya seni rupa dua dimensi dulu ya Nah itu kan pengertian karya seni rupa tiga dimensi Nah kalau untuk fungsi pakainya itu dia sama dia ada dua fungsi pakainya itu ada dua tadi yang pertama terapan dan kedua memperindah ruangan Nah, selanjutnya, kalau kalian lihat di buku kalian, nah, kalian sambil buka buku SBK-nya, nah, itu ada pengertian karya seni rupa dua dimensi di halaman 6. Nah, di halaman 6 kalian bisa lihat, dan uh, selanjutnya itu, nah, selanjutnya itu kalian bisa melatih kemampuan kalian tentang pengertian definisi dua dimensi dengan tiga dimensi, Nah, itu di halaman 8 sampai dengan halaman di sini di halaman 11. Nah, itu ada contoh gambar apakah dia bentuk atau dimensinya itu dua dimensi atau tiga dimensi dan fungsinya itu dia ada ada dua, apakah fungsi pakai atau terapan dan apakah dia fungsi ekspresi atau yang biasa disebut dengan hias. Nah, jadi tinggal kalian bisa uh, mengisinya. Nah, setelah itu, kita lanjut lagi. Nah, unsur dan objek karya seni rupa. Nah, kalau unsur dan objek karya seni rupa, dia itu ada dua unsur, yaitu unsur non-fisik dengan unsur rupa fisik. Nah, kalau kita bahas dulu ya, kalian bisa lihat itu di halaman 11. Nah, kalau seni rupa untuk unsur fisik, yaitu berarti dia dapat... Uh, dilihat secara langsung nah itu kalian bisa buka bukunya ya di halaman di halaman 11 Nah untuk pengertian unsur-unsur seni rupa secara fisik itu yang pertama ada garis Nah kalau kalian lihat ya kalau kalian melihat pengertian garis berarti kalau kalian membuat karya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi khususnya digambar pasti dia kan membutuhkan garis apakah garisnya itu bujurkah melingkarkah melengkungkah bergelombangkah nah itu dimaksud dengan garis dalam unsur fisik seni rupa. nah yang kedua itu adalah raut atau bidang dan raut atau bidang dan bentuk nah kalau dalam raut ya kalau raut itu berarti kan yang tampak Nah, berarti kalau dalam pengertian raut itu dia merupakan yang tampak ataupun potongan atau wujud dari suatu objek. Nah, berarti apakah rautnya itu dia berbentuk lingkaran, apakah persegi, apakah bentuknya itu segitiga, nah apakah bentuknya itu tidak beraturan, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan raut atau bidang dan bentuk. Nah, kita lanjut lagi untuk pengertian selanjutnya. Itu ada ruang. Nah, kalau ruang ini dia khusus untuk seni rupa tiga dimensi. Nah, kalau ruang itu kan, kalau seni rupa tiga dimensi kan, contohnya nih, yang kalian pakai nih, rumah-rumah itu kan, uh, kalian tanpa kalian sadari, itu adalah salah satu contoh uh, fungsi karya seni rupa tiga dimensi, uh, fungsi pakai ya, uh, ataupun yang biasa yang sering kalian pakai, rumah kan untuk kalian berteduh dari panas, terus uh, rumah kan juga untuk terhindar dari angin, terhindar dari hujan dan sebagainya. Nah, tanpa kalian sadari, rumah itu kan dia mempunyai ruang tuh. Ruang kita bisa masuk di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan ruang. Ya. Nah, selanjutnya tekstur. Nah, kalau tekstur dalam karya seni rupa itu kan teksturnya ada yang halus, lembut, kasar, setengah kasar dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan tekstur. Nah, berarti dia menunjukkan kualitas kualitas tekstil dari suatu permukaan dan gambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa, nah itu itulah dimaksud dengan tekstur nah kita lanjut, e, kalau untuk warna, nah warna itu kan, pasti kalian sudah paham lah ya apa yang dimaksud dengan warna warna itu kan, contoh warnanya itu dalam karya seni rupa tiga dimensi atau dua dimensi itu dia ada warna hijau merah, kuning, putih dan sebagainya, nah Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian Nah, kalau misalnya Itu kalian dalam e, melihat karya seni rupa Itu kan yang membuat kita tertarik Itu kan biasanya dalam segi warnanya ya Salah satunya dalam segi warnanya Nah, selanjutnya Itu ada gelap terang Nah, kalau gelap terang Kalau gelap terang Itu kan biasanya kalian Misalnya nih menyimpan lukisan di suatu tempat di rumah kalian yang misalnya itu uh, ter, uh, apa ya di sudut ataupun dia mempunyai ruangnya itu yang gelap. Nah itu yang dimaksud dengan gelap terang. Berarti dia uh, ditempatkan di suatu tempat yang posisinya itu tempatnya itu gelap ataupun terang. Nah itulah yang dimaksud dengan gelap terang. Nah itu tadi termasuk uh, dalam kategori unsur-unsur seni rupa dalam bentuk fisiknya berarti yang dapat kita lihat ataupun yang dapat kita rasakan Nah sekarang kita lanjut untuk unsur-unsur non fisik berarti yang yang uh, tidak bisa dilihat nah, tap, yang tidak bisa dilihat nah contoh untuk unsur untuk unsur non fisiknya itu adalah Nah kalau kalian lihat kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu compos compositio yang artinya menyusun menggabungkan menjadi satu. Nah, dalam unsur uh, non fisiknya itu dia uh, disebut dari bahasa Latinnya itu compositio yang artinya menyusun menggabungkan menjadi satu. Nah, dapat mencakup beberapa beberapa prinsip ya beberapa prinsip penataan nah seperti yang pertama kesatuan dan yang kedua itu keseimbangan dan yang ketiga yaitu irama nah yang ketiga itu irama kalau dia memerlukan suatu eh, lagu nah selanjutnya itu penekanan dan yang selanjutnya itu proporsi dan keselarasan nah kalau dalam bentuk non-fisik kan berarti yang tidak bisa dilihat ya nah contohnya yang tidak bisa dilihat itu kita hanya bisa uh, merasakan saja kesatuan nah misalnya itu kesatuan apakah dia uh, dalam contohnya ini saya ambil dari lukisan nah contoh lukisan kalau lukisan itu misalnya kurang gambar-gambar apa ya gambar misalnya itu gambar bunga lah ya dalam lukisan itu, kalau misalnya gambar bunganya itu, dia dalam kesatuannya itu tidak ada, contoh kesatuannya itu warnanya kah yang kurang, ataupun kesatuan gambarnya kah yang kurang menarik atau kurang indah, dan sebagainya nah itu dimaksud dengan kesatuan keseimbangan, penekanan proposal, proporsi salah ya, bukan proposal proporsi dan keselarasan nah baik, kita lanjut nah itu yang dimaksud dengan uh, unsur karya seni rupa non fisik berarti dia tidak bisa dilihat nah kita lanjut kita lanjut itu kalian buka di buku kalian itu ada yang namanya itu medium medium ini berarti bahan dan tekniknya nah sebagai bahan utama, bahan utama ini adalah yang disebut dengan medium, dan ada pula karya lukisan menggunakan kanvas. Nah, jadi pengertian medium dan bahan karya seni rupa itu adalah uh, sebagai bahan utama, ya, sebagai bahan utama. Nah, di sini ibu ambil contohnya itu adalah karya lukisan. Nah, karya lukisan itu dalam bahan utamanya itu kan dia menggunakan kanvas kanvas itu seperti uh, kertas itu, nah itu adalah kanvas. Nah selanjutnya itu cat sebagai bahan utamanya. Nah cat itu kan warnanya mau warna apa tergantung dari lukisan yang kalian ambil ataupun lukisan yang kalian buat. Nah itulah yang dimaksud dengan uh, mediumnya ataupun bahan utamanya. Berarti dia yang bahan utamanya dulu. Nah berarti itu yang dimaksud dengan medium atau bahan karya seni rupa. Yang biasa disebut dengan bahan utama. Nah, selanjutnya itu ad, ada kayu dan paku. Kayu dan pakunya ini kan yang untuk yang di seperti penyangganya ya. Nanti kalian bisa lihat ini yang di belakang, nih, Bu, udah berikan contoh gambarnya. Selanjutnya itu e, bahan penunjang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan medium dan bahan karya seni rupa. Nah. Selanjutnya, kalau kalian lihat di halaman 23 23 di buku paket kalian. Nah, di buku paket kalian itu kan halaman 23 tuh. Alat karya seni rupa. Nah, kalau alat karya seni rupa itu dia beda lagi. Nah, berarti pengertiannya itu adalah peralatan yang digunakan dalam proses, dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya seni rupa, terutama saat membuat rancangan karya seni rupa tersebut. Nah, berarti alatnya di situ, nah jadi contoh alat uh, dalam karya seni rupa yaitu membentuk menggambar, nah mewarnai, nah itu kan kalau kita menggambarkan harus menggunakan misalnya itu pensil dan sebagainya, nah itu yang dimaksud dengan uh, alatnya berarti dia itu alatnya itu seperti pensil, terus uh, pisau terus alat pemotong lainnya yang menunjang yang menunjang uh, tergantung apa yang kalian buat dalam karya seni rupanya apakah dia dua dimensi ataupun tiga dimensi nah selanjutnya yaitu teknik berkarya seni rupa itu di halaman 24 nah teknik utama yang digunakan dalam pembuatannya nah itu teknik teknik apa saja nah contohnya ibu ambil di sini itu teknik membatik nah begitu pula dengan seni karya anyam dan begitu pula dengan untuk menanam untuk menamai jenis karya seni rupa yang dibuat dengan teks menganyam nah jadi dalam teknik berkarya seni rupa itu tergantung uh, kalian itu mau membuat karya seni rupa apa menganyamkah atau teknik membatikkah nah itu yang dimaksud dengan teknik nah berarti dia ada macam-macam teknik di situ ya nah kalau untuk lebih lengkapnya macam-macam teknik itu kalian bisa lihat di internet lagi teknik-teknik uh, uh, teknik, uh, berkarya seni rupa. Nah selanjutnya, Nah kalau untuk proses karya seni rupa yaitu di halaman 25, Kalau proses karya seni rupa kan itu pasti kalian harus memikirkannya terlebih dahulu. Kalian itu mau membuat apa ya, mau karya seni rupa apa ya, dua dimensi tiga dimensi ka, nah. Itu yang dimaksud dengan prosesnya. Berarti prosesnya itu kita berpikir dulu, terus menyiapkan bahannya apakah ada di lingkungan sekitar atau apakah ada di toko terdekat di dekat rumah kita ataupun toko terdekat yang ada di kota kita. Nah, dan sampai terjadinya uh, membuat karya seni rupanya itu yang dimaksud dengan proses-prosesnya itu dari awal dari kita berpikir itu kita mau membuat apa uh, bahannya berapa lama kira-kira bagus enggak dan sebagainya nah kita lanjut itu untuk karya seni rupa dua dimensi Nah kita lanjut untuk karya seni rupa tiga dimensi itu dia sama ya kalau untuk unsurnya unsur fisik dengan unsur non fisik itu dia sama Nah kalau pengertian karya seni rupa tiga dimensi itu dia Mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan mempunyai ruang yang terdapat di dalamnya. Dan bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, contohnya itu kursi, rumah, guci, apalagi. Masih banyak lagi ya, yang maksud dengan contoh-contoh karya seni rupa tiga dimensi. Dan kalau, karya, uh, kal dan kalau berdasarkan fungsinya, dia juga ada dua. Yaitu fungsi pakai dengan fungsi uh, ekspresi, ataupun yang biasa disebut dengan hias nah kalau fungsi pakai itu kan contohnya kursi, meja, uh, apalagi dan masih banyak lagi. nah kalau fungsi hiasnya kalau kesannya rupa tiga dimensi itu kan contohnya baju. nah baju kan pasti dia uh, nah contohnya itu baju. nah baju itu kan pasti dia mempunyai ruang ya yang di. nah contohnya itu baju. baju itu kan pasti dia mempunyai ruang yang terdapat di dalamnya agar bisa kita masukkan ke dalam badan gitu nah itu dimaksud dengan fungsi pakainya selanjutnya, nah kalau um, dalam fungsi pakainya itu sama dengan karya seni lupa, dua dimensi dan t, dua dimensi, dia fungsi pakainya itu tadi hias dengan terapan atau yang biasa kita pakai nah untuk mempertajam uh, pemahaman kalian itu kalian bisa lihat di halaman 39 itu kalian lihat itu dari gambar nomor 1 sampai dengan gambar nomor terakhir itu ada banyak tinggal kalian lihat apakah itu dia seni rupa 3 dimensi atau 2 dimensi dan fungsinya itu apakah dia pakai dan apakah dia hias yes, itu kalian bisa lihat di situ Nah kalau dalam karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi dia pasti ada nilai estetis Nilai estetis itu adalah nilai keindahan keindahan atau yang disebut dengan estetika nah nilai keindahan yang terdapat di karya seni rupa dua dimensi atau tiga dimensi itu dia nilai estetisnya itu bersifat objektif Nah kalau bersifat objektif berarti dia memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara kasat mata nah keindahan karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya. Nah itu yang disebut dengan nilai estetis yang bersifat objektif. Nah kalau subjektif, nilai estetis yang bersifat subjektif itu dia unsur-unsur uh, fisiknya itu diserap oleh mata secara virtual, tetapi ditentukan oleh selera penikmat. Atau orang yang melihatnya. Nah, misalnya ketika kamu melihat sebuah karya seni lukis atau seni patung abstrak, kamu dapat menentukan nilai estetisnya. Nah, misalnya itu nilai uh, menurut kalian. Nah, menurut kalian itu, kalau dalam lukisan ini tuh kayaknya tuh menarik ya. Uh, warnanya tuh cerah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan unsur, eh, yang dimaksud dengan estetik secara objektif, nah berarti itu yang diserap oleh indera mata nah uh, misalnya kamu melihat sebuah tadi, sebuah lukisan atau patung yang abstrak, kamu dapat menentukan nilai estetis dan penataan unsur rupa pada karya tersebut, nah jadi nilai estetis yang terdapat di karya seni rupa dua dimensi dan tiga dimensi itu ada dua, yaitu nilai estetis secara objektif dengan nilai estetis secara subjektif, nah setelah ini, nanti kalian bisa kerjakan LKPD. Untuk lembar kerja peserta didik, atau yang biasa disebut dengan LKPD, nah ini untuk LKPD bab 1 dengan bab 2, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada 10 soal, yaitu Tugas individu, yang pertama jelaskan dimaksud dengan karya seni rupa dua dimensi, yang kedua sebutkan dan jelaskan karya seni rupa berdasarkan fungsinya, yang ketiga sebutkan masing-masing lima contoh karya seni rupa dua dimensi berdasarkan fungsinya, yang keempat sebutkan dan jelaskan dua jenis unsur karya seni rupa, yang kelima jelaskan unsur-unsur fisik karya seni rupa, yang keenam jelaskan bahasa latin, kompositio pada materi seni rupa jelaskan yang dimaksud bahan karya seni rupa dua dimensi dan yang ke delapan jelaskan yang dimaksud alat berkarya seni rupa yang kesembilan jelaskan yang dimaksud teknik berkarya seni rupa